Ayo, Betul, saya, aja, aku, so, ayo, saya salah yeah. aku. Ambon, ambon, saya ulang tahun tanggal hari ulang tahunnya pak. Pak, soalnya saya nggak pernah merayakan ulang tahun. Berarti di tanggal 12 belas Maret ini ada dua yang ulang tahunnya. <SusukkanVA> <SusukkanVA> <primera> Burung luriku juga ulang tahun hari ini. <SusukkanVA> Uh, uh, sa -sa saya mau mau ngaku ini, Mister. Ngaku apa lagi, Pak Oga? Kan tadi sudah mengaku kalau Pak Oga ulang tahun. apa sih, Sampian uh, ini? Saya bersalah, Mister. Serangga penelitian punya Mister habis dimakan sama si Nuri tadi pagi, Mister. Kenapa tertawa, Mister? Serangga itu, tahu Oga? Ya, ya, Mister. Serangga itu memang untuk... Makanya si Nuri Ya, ya, tapi kan biasanya si Nuri makanya bukan serangga seperti itu Itu serang. ya Hadiah spesial buat Nuri yang berulang tahun hari ini Alhamdulillah, nggak jadi apa saya ya. nah, kalau Nuri dapat hadiah makanan spesial serangga Kalau buat Pak Oka, ya dapat apetit istimewa